Apakah harga emas akan bergerak ke atas secara umum? Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1810.22 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1804.77. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212